Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers. Bilovers serta Lesti Lovers, dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di Fatih yang Akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky. Bilang bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah, persahabat, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita Kekabar pertama, persahabat, dia ada sebuah unggah spesial dari Pub Dance Di akun Instagram pribadi miliknya 52 menit yang lalu mengunggah sebuah postingan foto momen Ketika, tentunya, dedek Leslie dan kakak Bilar ini resepsi pernikahan ya Masya Allah Luar biasa, bahagia banget kita melihatnya Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah tangga idola kita Lesti dan Bilar selalu diberikan Kelancaran, kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin, ya robbal alamin Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan pop dance kenangan manis tetap menjadi indah Wow, masalah banget ya, Alhamdulillah Tentunya mudah-mudahan, kadang manis, tetap menjadi indah, itulah yang disampaikan oleh Pub dance di kalimat caption yang dituliskan. Banyak tanggapan komentar, banyak sekali respon juga yang diberikan dari para sahabat Leslar, salah satunya dari akun Instagram. Ida Lestiaweni mengatakan, sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk seluruh keluarga, sahabat, dan tim. Amin. Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Erina72. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua, sehat bahagia, selamat dunia akhirat, Amin. Mujahab Shayinin. MasyaAllah bangga persahabat ya, doa selalu diberikan dari orang-orang baik, dari orang-orang hebat yang selalu terus mencintai Lesti dan Rizky bilang. Dan selanjutnya persahabat ya kita lihat juga di sini sebuah unggahan dari Family Anak 23. Ada yang masih ingat nggak besok Leslar Monseri yang ke berapa bulan? Leslar Lovers tuh ditanya persahabatan ya kalian masih ingat nggak nih? Besok itu hari Monseri Leslar persahabatan ya kira-kira ke berapa bulan? Dan kita lihat di kolom komentar. Banyak tanggapan komentar yang diberikan dari Agung Instagram. Hosted Aisyah 1622 mengatakan. 16 dong ikuti dari OMS Katanya itu Masya banget ya Tentu setia banget fans sejati Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Doa baik yang diberikan Dari orang-orang yang tulus Mencintai Dede Lesti Dan kakak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya juga bersama Yadungan Terbaru Hari ini ternyata kak Rizky Billar Ini mengunjungi Mabes Polri Persahabat ya bersama Pengacara kakak Billar. Semoga dilancarkan segala urusan ya dan buat akun tebar fitnah hati-hati ya tuh persahabat ya harus berhati-hati ya. untuk akun-akun yang selalu menebar fitnah itu harus berhati-hati karena kakak Rizky Bilar lagi bertindak persahabat ya mudah-mudahan segala urusan kakak Bilar hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Amin ya robbal alamin momen tersebut pun terripot kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan yang suka aneh-aneh, mau diajakin ketemuan nih, kakak hari ini ketemu Bapak Polisi. itu bersahabat ya, jangan macam-macam. <laughs> idola kita sudah mulai bergerak, sudah mulai bertindak. Jadi untuk akun-akun yang selalu menyudutkan, selalu menebar fitnah, hati-hati bersahabat ya, siap-siap aja. Karena idola kesayangan kita, ini sudah mulai bergerak dan tentu mengunjungi Mabes Poli bersama. Pengacara persahabat ya, dalam postingan tersebut juga, tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram Valina Aster, mengatakan, Bismillah, semoga dilancarkan semua urusannya, Papanya leslar Amin Amin, Herobal Alamin. Dukung, doakan, support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga donggahan terbaru dari MNCTV ini mengingatkan kita bahwa kita semua harus wajib mendukung inilah kita, persahabat ya di dalam Kejora di ajang Ade atau Anugerah Dangdut Indonesia 2021 yang akan disiarkan di MNCTV, persahabat ya ini ada kategori lagu dangdut paling dihati hati. dalam dengan lagu Bawa Aku ke Penghulu, persahabat ya, yuk. Kita wajib dukung, kita wajib support yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Hari ini adalah hari terakhir untuk voting persahabatia dan besok persahabat malam itu akan diumumkan pemenang di ajang Anugerah Dendut Indonesia 2021. Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGSnya Bang Aril Ini menginfokan juga ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Bang Bobby Suarez. Persahabat ya, ini membahas soal piala penghargaan di alasi kejuaraan yang didapat di ajang Army Award 2021. Persahabat ya, dua banget. Yuk kita support, kita dukung juga nih untuk keluarga besar Leslie maupun kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga di sini persahabat ya, ada sebuah unggahan di passionnya Rizky Bilar. Semalam ketika pulang di rumah Aha kakak bilar langsung lanjut main games persahabat, ini game terbaru kakak Rizky Bilar ini gamesnya aja luar biasa mehongnya persahabat ya, dibanderol seharga Rp40.809.609 wow fantastis banget persahabat ya ada yang mau beli mainan sama enggak dengan kakak Rizky Bilar silahkan persahabat ya doakan selalu mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk kita semua dan kita masih menunggu kejutan. Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tuned dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar? Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.